Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ada satu pembahasan aja, yaitu tutorial cara download video dari website video.com menggunakan handphone Android. Ya, menggunakan HP Android, tapi sebelum ke video utama. Saya mengingatkan ke teman-teman bahwa di channel saya ada beberapa video yang berlisensi atribusi. Jadi teman-teman kalau mau ngedownload dan nuri upload di channel teman-teman dan menyisipkan iklan, silahkan, oke, okay? enjoy. Nah kali ini saya mau memberi tutorial teman-teman bagaimana cara download video dari video.com. Nah kalau dari YouTube, YouTube, YouTube, YouTube kan udah, udah banyak ya, udah sering juga tutorialnya Nah sekarang video.com itu pakainya HP Android yang saya pakai kebetulan karena punyanya Android nah aplikasi yang perlu untuk teman-teman miliki adalah ini UC Browser boleh UC Browser Turbo atau UC Browser biasa kalau ini kebetulan adanya UC Turbo dan eh, aplikasi LG LG Video Downloader Oke okay. Uh, ikonnya kayak gini sebentar. Nah ikonnya seperti ini LG Video Downloader M38 MP4 MPD yang ini. Oke, okay. oke okay, pertama kita nyoba buka uh, UC Browser dulu. UC Browser terus uh, langsung ke coba ke video.com ya. Coba video.com. nah ini kita coba ke video.com nah ini coba saya nyoba download ini apa ya kalau ini kepanjangan nanti kelamaan durasi highlight aja kali ya highlight highlight sepak bola aja kali ya kan gak terlalu lama bentar cari dulu nah ini contohnya match highlight Juventus lawan Lazio ini coba ya Nah ini kan kita masuk ke videonya nih Nah ini tekan Yang tanda download ini Tanda download ini Nah ini kan otomatis Dia lagi download ke uh, UC browsernya ya Download nih coba Nah ini kan lagi download nih Nah kalau udah Kalau udah selesai Streaming matchnya donotannya maksudnya ini ditekan agak lama lalu copy link copy link nah kalau di UC browser yang biasa biasanya ditekan agak lama ada menu details itu ada kayak apa ya sama uh, or, or linknya jadi di copy jadi ini copy link udah terus kita ke aplikasi LJ link tadi LJ link tadi LJ video downloader nah kita pilih yang M38 link karena tadi yang dicopy adalah formatnya M38. Kita paste, oke. Okay. Kita download. Nah, di sini teman-teman ada dikasih pilihan berapa pixel yang mau teman-teman download. Nah, kita coba yang 720 piksel ya. Oh, ini iklan. <laughs> nah, nih. Ini segmennya nyampe 48 segmen video, ya soalnya kan e, durasinya nggak terlalu lama ya. Biasanya saya e, hampir tiap hari ngedownload kayak sinetron tukang ojek pengkolan. Jadi kalau e, sinetron tukang ojek pengkolan udah selesai, kan bisa ditonton di video.com tuh. Nah itu mending saya download aja pakai ini ini, pakai LG Video Downloader. Tapi kan ada durasinya sejam lebih, itu lama sekali. Nah ini ini udah nyampe nih ini udah ke download di file-file handphonenya <tuh> kita coba nah bisa kan biasanya pakai quick pick saya di sini nah ini udah masuk ke file handphone nah jadi enak nggak perlu ada buffering lagi tuh dan lebih enaknya lagi ini bisa di-share bisa di-share ke WhatsApp, ke ke YouTube gitulah. Kalau di YouTube pakai kena copyright sih. Nah seperti itu, oke. Okay. Nah sebenarnya kalau tadi yang kalau udah ngedownload di UC Turbo, sebenarnya udah sih, udah kesimpan. Cuman dia masih di uh, file penyimpanan UC-nya, dia dia belum nyimpan ke HP-nya, belum ada belum ada soft file di handphonenya. Jadi belum bisa di-share lah, ibarat kata nah mungkin itu aja uh, apa tutorial singkat dari saya gimana caranya ngedownload video ke handphone android khususnya menggunakan UC browser dan LG Video Downloader mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa di like share dan subscribe oke okay? terima kasih